Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel Markasnya watch enthusiast cerdas Memang udah banyak pilihan field watch di pasaran ya Tapi tahu gak sih berapa banyak field watch dengan manual winding mechanical movement dan harganya yang merakyat? Ternyata gak banyak ya pak? Dan Timex berhasil menghadirkannya lewat seri expedition Northfield Post Nah saat ini ada dua varian warna yang sudah ready di jamtangan.com dan semuanya menggoda iman ya yang dial putih seri TW2 V00600 sedangkan yang dial biru seri TW2 V00700 langsung aja kita bahas apa sih yang spesial dari Field Watch Timex ini dan oh ya, yeah, tonton review ini sampai habis karena Minwatch bakal kasih giveaway di akhir video Oke, okay, jadi menurut MinWatch, ukuran jam ini ideal banget ya. Dengan diameter 38mm, Timex Expedition ini bisa dipakai di pergelangan tangan kecil hingga sedang, baik cowok ataupun cewek. Yang menarik dimensinya juga termasuk ramping, dan ketebalannya cuma 8,5mm. Cukup nyaman di pergelangan tangan saat dipakai berpetualang. Dan istimewanya lagi, seri ini sudah dilengkapi Mechanical Hand Winding Movement, kalau ngakunya watch enthusiast jati, pasti demen banget sama movement jenis ini, karena kerasa banget seni watchmaking-nya. Sebelum ada automatic movement kayak sekarang, dulu mechanical movement watch harus diputar crown-nya untuk menambah daya. Emang lebih effort ya, tapi justru disitu letak seninya. Dan Timex Expedition ini juga dilengkapi leather strap dari Eco Dry 10, yang diproses dengan cara ramah lingkungan. Dari kulit mentah, material ini melalui proses tanning tanpa menggunakan banyak air dan zat kimia Kuih, sekarang langsung kita bahas spesifikasi lengkapnya Case diameter 38 mm Case thickness 8,5 mm Lock to lock 46,6 mm Lock width 20 mm Strap material, leather strap Quick release leather strap Case material, stainless steel Glass material, severed crystal with anti-reflective coating Menggunakan mesin mechanical hand-winding movement Seagull T6DSK1 Power reserve 40 hours Solid case back Dan water resistance hingga 100 meter Nah, yang Minwat suka dari Timex ini tuh tampilannya simple banget Skala 12 jam sebagai marker utama dan skala 24 jam sebagai second marker Ini khas field watch banget Dialnya juga mudah dibaca, meski lagi gelap-gelapan, karena ada luminya Nah, bapak mau pilih dial yang putih atau yang biru, sama-sama ganteng pak Pakai jam ini rasanya pergelangan tangan kayak ketemu jodoh ya Dan meskipun ditujukan untuk aktivitas outdoor Timex Expedition ini tetap oke juga dipakai ngantor atau nongkrong Nah, udah harap-harap cemas nungguin surprise dari Minwatch? Oke, sekarang kita kasih ya pak dan kali ini kita bakal giveaway Alba AL4213X1. Keren kan jam tangannya? Nah, gini cara ikutannya. Pertama, wajib subscribe channel ini. Dua, like video ini. Tiga, jawab di komen berapa diameter case Timex Expedition Northfield Post yang baru aja kita review. Empat, cantumin akun Instagram kalian biar gampang kita kontak. Pemenangnya bakal kita umumkan pada tanggal 5 Mei 2023. Gimana, gampang kan pertanyaannya? Buruan ikutan ya pak, jangan sampai nanti nyesel belakangan Oh iya, yeah. untuk stok Timex Expedition ini juga gak banyak di jamtangan.com ya pak Makanya kudu gercep Serius, jam tangan ini worth it banget pak Jam tangan manual winding ini cuma 2 jutaan rupiah aja Kapan lagi kan pak? Jadi buruan cek link di caption sebelum keduluan orang lain Sekian lihat dari Minwatch